Sebaliknya channel berlian Love well. nah, kali ini aku mau main game. Namanya brain out. Serem juga nih brain out nih. Iya, brain out. out. gak atau otak luar. Artinya kayak di luar nalar. Ya otak bung gak nyampe di mas ini mas. Kita buktikan siapa yang gak punya otak di sini. Yang kalah. Gak enak nih, gak enak nih Udah lama, eh kita gak nungging. Oh my god. Yang kalah. Nungging, topok, pantat pakai jemuran. Hah? Pakai gantungan? Oh, gantungan jemuran gedean. Gantungan maksudnya, Oke. Okay. Oke okay, baik. Apa pakai sapu lidi ya? Sapu lidi boleh. Sapu lidi aja kali ya, biar banyak gitu kan? Ayo kita sucina dulu. Gunting batu kertasnya masih inget kan? Enggak. Gunting, Gunting. batu, ker, kertas gunting batu, batu kertas kertas ya yeah. okay. okay. merem kan merem harus merem dong oh. tiga dua, dua satu batu. gunting batu kertas sama nggak sama. Sama. <laughs> sama gunting batu kertas sama gunting batu kertas <laughs> gue nggak <laughs> ngapain berarti batu oke ya <laughs> sama batu menangnya siapa batu lah. batu jadi lu yang kena Berarti gua duluan, lo gak jadi gue yang kena oh. kan main game eh, Si Ina bener-bener ya game yang belum dimainin otak udah gak ada otaknya <laughs> <laughs> Otak, otak, otak, otak, permainan ini membutuhkan otak, otak, otak, otak, Sebelum gua mau mulai permainan nih ya guys Gua mau cerita sedikit, jadi gua ngeliat video Susumu Yang? Sama cewek hmm. Gua gak mau sebutin ceweknya karena nanti dia terkenal Mm -hmm. Sama cewek, pas duduk nyila bagus Cakep gitu kan gua mau, mau lah ya mm -hmm. kan Gue duduk nyila kayak cewek gitu kok seksi ya kayaknya gitu Duduk nyila itu kan, gue cobain nggak Gak bisa Bautnya kendor kali <laughs> really. sel baut dulu. Beneran ya gue duduk nyila nih Tuh. Oh. Gimana sih? Gue tahu tau kenapa Kenapa sih? Oh iya yeah. Bagian tengahnya mungkin terlalu ngeganggu ya guys, gini kan? Oh, tebal! Oh, ya? <laughs> Salah! Kok anjing? Tuh. Tuh! Belajar, belajar Tuh, dari hasil. sekarang Begitu jadi keram kakiya kalau duduk itu, gila Karena gak terbiasa? Bisa kok nanti? Coba! Gak Itu terlalu memberatkan Jadi aku duduknya jongkok aja Jadi ya, diatur aja ya guys Jadi senyamannya aku aja ya Oke kita mulai pemainannya Level 1, baby Maksudnya. Oh iya, yeah, baby <laughs> Ini apa sebenarnya Satu Wait Satu Yang mana yang paling besar? Oke okay. Selamat, kamu hebat ya Iya <laughs> Indah coba hitung ada berapa ekor bebek salah kau berarti langsung ke gue ya kau bisa. bebek satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan wai kenapa oh bebek yang itu tadi itu nggak ada ekornya oh jadi belum tentu bebek kau dia gitu berikut sebelum berikut kita tepuk duluin lah <laughs> Gak usah lah. Ayo nanti nungging, nunggingnya lo yang benar, nunggingnya naik gitu. Ini kamera kurang ke bawah. Lana gue, mana gue, Lana gue. Ya Allah gini belum. Gue ya, satu ya, dah ah Sekarang yang nomor Tiga Siapa Ilu yang main paling tinggi Udah enggak, sumpah Demi Tuhan gue belum main Siapa yang paling tinggi <tuk> Aduh <tuk> Salah Siapa yang dah Itulah. Ih, It, kok bisa? Kenapa? Berarti ini. Oh, I see. <laughs> Matahari. Oh my god. Berarti gua kalah. Okay. habis yeah. Abis itu kan tadi Indah kalah juga. Jadi Indah abis itu juga. Oh, enggak dong. nggak banget <laughs> Gua nggak nulis sebelas jadi. Tadu dong, sudah so siap okay. belum? So eh okay. jangan gitu dong. Satu dua tih, <laughs> nggak sakit biasa aja. Kesamur aja ya bang. Oke. Okay. Bangunkan burung hantu, aku aku. Tadi itu bung bertanya. nyerah belum? Belum lah. <G Christ> Bangun kan burung ngantuk. Coba coba. Belum. belum mau bangun bangun saya gimana eh. caranya burungnya belum bangun buahida kita bangun dia bangun deh cium dong di sini cara gue sharp phone gimana bisa nggak ih Mungkin dia ada jam-jamnya kali? Enggak ada. Burung, kenapa kamu gak bangun burung? Kutukin dulu kok. Oh burung. Bangunkan. Bangunkan. Katakan paranya. Masukkan lagi. Gitu eh ngomong-ngomong ini mikrofon udah Udah dong. Oh pintar. Mikrofon pelunas uta. Hmm. <laughs> siapa utangnya Siapa yang mau dibayarin? <laughs> Aku nyerah nih. Aku nggak hmm. tahu ini harus gimana. Burungnya nggak mau bangun-bangun. Jadi dia harus dipukul, loh, Kamu dulu dong. Lu bisa apa enggak? Bisa gua mah. Ayo kita ngumpet, Bu. Bentar kamu ngumpet. Tuh, menang enggak ya gua? <laughs> iya, <Inom> -in. <laughs> Oke, okay, aku, aku akan nungging dengan sempurna. Dia suka nungging, kayaknya, guys. Pakai ini ya. apa? Lo oh. Allah nah, itu mah jangan ditepok. Itu nah, satu. Eh, <laughs> Dua. eh, banyak. Satu, dua, anjang-anjang dulu. Aku kok setia, dua, dua, dua. Iya, parah. Nungging-nungging tepuk pantai. Gua mah, gue mah ngasih tau aja nih. Mau gue nonton. Mama, <laughs> kamsamila, Ya kan? Ya? Itu makasih dong. <laughs> oh iya, maaf, iya. Maaf, banget tuh maaf Wuhu, resok! Oh, gede, I just see! I just see! I just wanna see. I love you! Guys, <laughs> okay, 11! Indah! Di bawah ini, apa yang tidak bisa dimakan. Semuanya bisa dimakan. ah ini ya? Apa yang enggak? Wudhu. Indah udah mulai pinter nih. Uh, udah tau gue cara mainnya senyaman. Kali ini harus menang, giliran kamu. Amin. X kamu nol. habis. Taruh nolnya di mana? Nah, X -nya taruh mana? Gue gak ngerti Biar gue Gue juga kalah hmm. Jadi lu Karena lu yang kalah pertama Jadi lu yang Satu Dua Belum Udah belum Satu dua ti Man, game, game, game, game. Ya, oke, okay, kita menyerah. Nanti kita bakal bikin lagi tuh X tuh apaan sih? Itu aja video dari Berli semoga menghibur di waktu-waktu kalian lagi di rumah, lagi karantina, belak -belak segala macam jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker kalau keluar, keluarnya Betul. kalau keluar aja gak usah nongkrong-nongkrong kumpul-kumpul, gak usah kumpul kebong apa-apa? Gak usah kumpul kebong apa-apa, coba dibenerin lo, mau aneh ibu, <laughs> ibu mau kumpul kebong apa gimana? <laughs> saya uh, di sini kondisinya kumpul kebo oh. kumpul kebo nya empat orang kumpulin kebo maksudnya <laughs> ya kan Sekarang habis itu dipotong kan dipotong. Di dipotong indah sepertinya matanya dia ada mata mata <laughs> ngantuk pokoknya gitu aja buat kalian sehat selalu semoga uh, murah rezekinya amin baik ya selalu amin. ini kan lagi doa ulang tahun ya Kayak gitu aja, bye-bye Jangan dan lupa di subscribe, comment, like, dan Like, and di share ke temen-temennya Channelnya Bellyanova, gue coming soon Iya, yeah. coming soon Bye-bye semuanya, lagi bye. bye.